saat Manchester United mengalahkan Tottenham Hotspur di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. Ronaldo sudah tinggalkan Benz dan berjalan menuju ruang ganti saat laga berjalan 89 menit dan tampaknya ngambek karena tak dimainkan. Ronaldo tak tampil dalam laga ini. manajer Erik Ten Hag tak memberi kesempatan meskimu sudah memimpin dua gol yang dicetak oleh Fred dan Bruno Fernandes. The Red Devil sebetulnya masih ada stok untuk dua pergantian pemain. Tapi Erik Ten Hag hanya melakukan tiga pergantian dari lima pergantian. Pekan lalu saat melawan Newcastle United, Ronaldo juga tampak kecewa ketika digantikan Marcus Rashford. Saya akan menanganinya besok, bukan hari ini. Kami sekarang merayakan kemenangan ini, kata Ten Hag soal Ronaldo pergi ke ruang pemain lebih cepat. Dalam klasemen Premier League, Manchester United saat ini ada di posisi kelima dengan 19 poin.